USDN bearish, waspadai sedang rebound Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan USDN terlihat masih berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound Perhatikan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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke atas dan menembus level 110.32, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 110.81. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212